Back to a Three, two, Jadi kita udah pindah tempat nih guys. Nah, tempatnya udah ya seperti ini Kalau yang tadi kan susah banget nih, yang nah, sekarang agak mending, udah nggak terlalu rimbun ya dan pancing pancingnya udah saya pasang semua tadi ayo kita sekarang lihat pancingnya nih kira-kira udah dapatkah kah dia apapun -apa. tadi saya pasang di disini uh, kenceng coy dapat nih kayaknya nah Mantap ya senil deh. Terus saya pasang. Terus saya pasang. Terus saya pasang di kolam itu lah satu. Dapat senil. Senil semua ternyata ini. Kecil-kecil ikannya ini. Kalau untuk yang tempat yang tadi kan, untuk tempat yang tadi itu kan ini ya, belut sama lembat. Ini anak gabus sih, masih anak banget. Sekarang kita lepas dulu, loh. Sambil ngasih simpan lagi ya. Uh. Meter. Nah, coba kita pasang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat dimakan apa belum, itu? Oh, itu ikannya tuh kena loh. Tariknya lantai apa oh, kecil mirip kayak yang tadi nih, si gabus. Tapi ya lumayan lah, hehehe gabus lagi gabus lagi belum nampak kelihatan ini nih selembat nih hmm, tuh guys lagi pasang pancing lagi tuh guys Tung, mau cari tempat nih guys lihat sambil pancing ya lihat ya sebarang kali dapet guys wih iya dapat itu tuh oh, oh. oh mana itu belum dapat itu mana guys bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan kena nih ya oh, kena kena kena mantap wih apa, apa oh. nih apa nih oh, waduh rumputnya oh, cocok inilah Kronotia. Oh, Hello guys. Nyangkut apa dekat ini? Mantap bro. Mantap Uh. Wow. Strike. Joran bambu mantap. Woi besar juga anjing. Kalapas dulu nih nah. Woi. Dalam nih dia. Nih ini benar-benar jumbo nih lembatnya nih. tuh dari segi kulit kulitnya. Woi. Nice. susah juga dalam ini. Aduh mak. Aduh <laughs> mak. Dalam dia malah Cuma. digigit tuh. Eh. <laughs> Acoh. Dalam dia ini. ngambil pancing guys. Harus pulang kita. Soalnya udah malam. nggak ada di sini. Bisa dari tadi dapat lagi nggak nih? Dapat lagi dia. Ih, mantap. Ih. Tuh nggak kena ya? Ah, dapat sampah. Ah dapat 3. Wah. Berfa dicariin kantingnya baru ketemu. satu lagi dapat nih. Oh, lumayan nih. Satu lagi, nih dapat eh. Dapat lagi, guys. Nih, lumayan-lumayan. Dapat lumpat lagi. Aduh. Nih, guys, uh, uh. nih. Yes, nih agak sedikit lupa tuh, oh iya kayaknya di sini, di sini apa bukan soi -oh, ini ya, jorannya nih, Nggak dimakan, masih utuh cacingnya nih. Ini sih. Oh, dapat nih uh, dia. Dapat, dapat mantap Yihhi, dapat lagi. Ai, Wah, ah, belut. <reco Christ> tapi nggak apa, apa lah, yang penting dapat. Harus pulang nih dapat dapat tambahan belut. ada pancingnya.